Assalamualaikum, aku Daniel Lakim, founder Escape Video ni adalah penjelasan untuk apa yang terjadi, apa yang berlaku pada malam 4 hari lepas Dalam video door Knocking, rasuk sahabat bernam Dan ia terjadi kontroversi ataupun jadi viral sebab rasukan yang terjadi pada hadin <coughs> Niat, uh, niat utama kami adalah untuk uh, membuktikan sama ada kejadian ketukkan pintu ataupun misteri sebaliknya daripada makhluk halus ataupun kejadian-kejadian jenayah dan kami tak niat untuk um, macam Memanggil ataupun menyeru benda-benda yang tidak sepatutnya Macam boleh jadi ini? Okay. Ya. Dan malam tu, Aku dah rasa apa dengan aku dengan panas, tiba-tiba Memang bulu aku nak Aku kan tak tahu benda tu Pasal yang aku dengar ada yang kata, apa? Stumen Bagai tu Dulu aku pernah belajar silat tapi aku tak takde pula ambil benda lah cuma tua sebab kat tafiz dulu aku suka tafiz aku. dulu kat tafiz pun aku pernah terjadi ada benda yang masuk dalam badan aku tapi sekejap je aku tak tahu apa benda ok terjadian malam oh tentu aku dengan dia de, dalam video tu aku tengah main phone aku main phone Aku memang Dah rasa lah Sebab tentu aku senyap lah Aku dah rasa lah, lah Memang badan aku Tiba panas Kenapa ya Kenapa ya Aku memang tak panggil Mendak Aku memang tak ada Setubun bagai semua Memang tak dirancang hmm. Memang Tak aku memang Apa orang cakap Niat aku main silat tu Sebab pertahanan diri Memang dah Silat tu memang aku Dulu pun aku Niat silat dengan dia Sama juga mula dia sekejap we aku yang lama memang sila tu tak ada ambil pasal benda-benda ni pasal dengan tepi kepangan tadi okey malam tu badan aku tu, tu panas panas aku semacam nak pitam benda dia Lepas tu, aku tahu aku sesedia aku dekat atas kerusi eh ha kan kat sofa ni aku ada Yang aku ada rakyat, yang kata hmm. apa macam sihatan ni pandai rancang untuk jatuh ke apa, untuk landing dekat atas sofa macam mana? itu aku tak perasa, memang aku tak sedar macam tu aku rasa bila aku lepas, kau tengok video, baru aku perasan ya, baru aku perasan ok macam ni um, pasal berita-berita yang aku ada paparkan uh, video daripada kawan aku yang ada Bila ada zoom, ada kamera zoom in Ada macam lembaga putih Katanya fake Mulanya aku dapat video tu Dia kata betul, bila dah sampai Daripada tangan ke tangan Dia jadi orang kata fake Saya Aku minta maaf pasal tu Yang pasal dekat yang Lembaga mengintai dekat tingkap tu Aku tak pasti itu betul atau tidak Sebab tak ada yang bagi tahu kesahiannya Hmm um, aku minta maaf atas um, sebab buat video yang uh, untuk tidak jadi apa menyebabkan kecaman mudah kecaman sumpah demi Allah Bukannya kami untuk mendapatkan publis, publicity murahan ya okay, jemaah yang suka kecik-kecam tu kalau boleh tak ya bertindak dulu lah. tanya dulu betul kalau agak kau tak puas, boleh ambil nombor aku lah Nanti aku bagi lah bagi -bagi aku. Korang boleh tanya aku sendiri Aku mah tak ada niat pun nak ambil pindah lau Memang tak panggil ni. sebab Dia pun ada kata aku Ketika dia balik tu, dia ada bau angin Ketika aku datang, takde? Aku lupa, orang kata Takpe lah, anda keceh-keceh tu aku takpe, aku maafkan lah sebab ada salah silap aku juga kan So, macam ni lah, aku pun minta maaf kalau apa Ya, kami menuju. kami mohon hmm. uh, ma uh, mohon maaf atas kesilapan, segala kesilapan ataupun sampai ada kata yang ugut tu menyebabkan kami menjadi rasa macam terancam juga uh, So, ini adalah penjelasan kami Kena tu aku cakap lah, Yang suka kecam-kecam bagai itu. Ni pun bukan aku nak cakap di, Yang kecam untuk semua lah kata. Kita nak nasihat orang pembuli, Tapi bahasa dengan adab tu ada lah Tak minta banyak pun Adab percakapan tu bagai aku dah okey ni tak ya sampai nak maki-maki apa tak tahu ah dia maki ke apa kan ha, aku tahu sebab aku tak tengok ni pun Daniel lah beritahu aku ada yang kata kecam kan. semua so nampak pendapat aku ah nak kecam boleh tapi aku kena buktikan video tu betul atau tak betul aku nak tahu betul atau tak so orang tanya nak kecam-kecam sangat kan Lagian, uh, dengan kata benda udah settle tak tahu lah. dah udah setel belum kan semua so, Waduh oh, Aku pun tak tahu nak cakap apa dah kan Sebab ramai dah yang kecap Tapi tak apalah Yang kata kau ada ke apa ke apa semua Ikut korang lah, nak cari ke nak aku Ini okay, nah. Da. memang niat aku bukan bukan kita nak menyerbu benda tu kita just memang saja nak saja nak tunggu time sampai pukul 3 pukul 4 pagi. Mana tahu ada apa-apa yang jadi. Tiba-tiba pukul 1:52 dah ada dapat ketukan pintu. Saya so, kita orang kabut luar daripada bilik dan tengok apa yang terjadi. Mungkin orang ke ataupun kucing ke. Tapi tak ada kucing aku pada time tu. Bila tempu aku dua lebih atau aku tiga rasanya baru ada kucing aku duduk ke depan tu Kita orang pergi sampai ke tengah jalan Mungkin ada orang ke apa ke Tak ada Mungkin kesiliapan aku yang benda tu masuk sampai kita pergi ke depan tu kan Takut ada terpijak benda ke Tak arwah kita yang tak tahu kita tak nampak So takut benda-benda alau aku ada terpijak ke tersepak ke yang dia marah dia masuk dalam badan aku. Aku memang tak boleh kawal Memang minta Ayat aku dah lupa Ayat-ayat Quran semua aku dah Tak ingat time tu Badan aku memang panas gila Dan aku minta maaf sebab Waktu aku azan tu Aku ada kekurangan satu syahadah Assalamualaikum